Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi sebuah lembaga filantropi untuk tetap eksis. Alhamdulillah BWA sampai saat ini masih diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk tetap hadir memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita hingga pelosok negeri. Atas dukungan para wakif juga dalam hal pendistribusian Al-Qur'an BWA telah berhasil menyalurkan lebih dari 2 juta eksemplar Al-Quran yang dibagikan kepada saudara-saudara kita muslim di pelosok negeri dan kepulauan-kepulauan yang sulit dalam pengadaan Al-Quran Dalam program Wakaf Sarana Air Bersih Wwa juga telah berhasil meresmikan 50 titik di berbagai daerah dan Alhamdulillah Manfaatnya sudah diratakan ratusan tujuannya yang bukan hanya muslim saja tetapi juga non-muslim Semua capaian itu tidak lepas dari dukungan para wakif sekalian Yang sudah mempercayai BWA untuk mewakafkan harta terbaiknya Kami segenap keluarga besar BWA mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Takobalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.